Baik teman-teman, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya, Lam Sadi disini di kolom jaya teman-teman semoga kita semua tetap lalui dan berbahaya dengan Allah SWT kali ini yang akan kami dicoba adalah dari rangkaian ini dari rangkaian yang dari video sebelumnya kami akan nyoba yang ini oke, ini adalah tone control JM006 kita bawa ke sini, teman-teman. Seperti ini, tampilan turn control ini cukup sederhana. Tenaganya disuplai oleh biasanya 12 volt dari sini, teman-teman. Ya. Tapi kali ini, kami akan nyuplai menggunakan trafo sendiri trafo mandiri 9 volt kurang lebih ya. Ini transistornya Kalau di datasheetnya itu low noise Transistor Itu Kelihatan teman-teman, semoga kelihatan ya C828 ah, C828 Aman bisa Searching sendiri datasheet dari Uh, tone control model begini, ya ini memang terkenal apa low noise akan tetapi untuk tenaganya kemungkinan uh, cukup ya, kurang lah begitu ya. Kemudian ini kontrolnya di sini uh, ada volume, kemudian treble dan bass teman-teman. Uh, yang menarik di sini uh, dari tokonya nih sudah ya, ini menggunakan tone control yang volumenya CT dan CT-nya ini nyambung dengan mana ini sepertinya dengan ground ya. CT-nya nyambung dengan berbiasanya nyambung dengan ground sih ya, nyambung dengan ini. sret ya nyambung dengan ground teman-teman. Cuma melalui resistor ini. Kemudian ini di seri begitu. Ya. Apa melalui kapasitor juga. Ini nilainya 50 ohm. Eh 50 ohm. 50 kilo maaf. 50 kilo ohm. Ini nilainya 50 kilo ohm. Ya. Ini nilainya juga 50 kilo ohm. Belakangnya seperti ini. Karena ini sudah sisa-sisa ya, kami membersihkan tadi, maka ya kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Oke. Ini diodanya. Ini trafonya. Oke, teman-teman. Ini copotan yang tadi tidak, saya lepas di sini. Seribu mikrofarad, enam belas volt. Biarkan begini saja. Ini sudah. Rencana nah, mau pakai satu diodanya, tapi tidak apa-apa pakai, pakai sebanyak ini. Ini geser dulu karena susah nyodernya. Oke, ini solder dulu, teman-teman. teman yang nggak suka solder menyoder bisa di skip tidak apa-apa Cuma saya perlihatkan menyodernya oke ambung memang butuh pemegang ya jepitnya ada sih coba malas ngambilnya itu ois Oke. Okay. Sudah connect. Satunya. Biar aman ini harus diisolasi, Teman-teman. Oke karena ini uh, sama saja nolnya atau positifnya sama ya kita sadar saja. Sebenarnya butuh timah. Bade pak Kori. Bade bade, Mimi pertama mimi. Laki pak. Ya. Ya gini. Resiko syuting di pinggir jalan. Oke. Okay. Ya, positifnya di sini, teman-teman. Oke. Okay. Sebelum digunakan kita cek dulu, teman-teman. Oke, okay, teman, teman cek dulu, teman-teman. Ini keluarnya wow. Malah naik ya, jadi 13 biasanya 9 jadi 13, tapi tidak apa-apa. It's okay. Oke, okay, lanjut teman-teman ya, pasang ya. Oke, okay, teman untuk yang outputnya lupa ya, di sini, ini ground, ini ground output, dan ini inputnya. Oke, okay, sudah, sip. Kemudian, ini sebelum dicoba, solder dengan yang positif ya sebelah sini ini yang negatif oke sip lanjut ke uji coba suara iya, ini, uji coba tanpa tone control, belum dirakit dengan tone kontrol Ya, uh, mic saya letakkan di sini. Volume saya tetapkan setengah tengah. oke okay, uh, saatnya kita dicoba menggunakan uh, tone control ini oke okay, yang, yang ini yang ini ya yang ke power ini kita Gabung dengan yang out, oh, yang ini, yang ini. Maaf ya, namanya juga uji coba. Ini seperti saya merawat apa? Fatih ini ada anak saya juga. Tadi di luar rame, banyak orang waifian dan orang mau beli kue juga. Oke, segini. Sudah kemudian inputnya dari laptop kita taruh di sini ingat ini menggunakan catu daya sendiri teman-teman 13 volt tadi ya keluarnya Oke ini masih posisi nol treble -nya, nya juga posisi nol kita akan cek bismillahirrahmanirrahim oke nyalakan ini posisi menyala ya musik ini belum berbunyi karena mungkin di sini saya ya volume pakai volume ini ya sadang ngotak-ngatik yang sini Oke, ini volumenya Treble saya buka Bass saya buka teman teman rasakan sendiri lebih dekat ya kalau menurut saya uh, ini volume posisi full ya ini treble ini bassnya saya fullkan coba saya kecilkan bass nambah ya sama treble ya. suaranya jadi seperti ini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 Oke okay, teman-teman ya Hasilnya begini Teman-teman bisa menilai sendiri uh, Jika ada yang merasa kurang Ini kurang maksimal Mungkin karena ini ya Karena playnya Bisa jadi Atau karena sistem penyambungannya juga Kan ini uji coba ke semrawut, oke okay, teman-teman. Demikian yang sedikit yang saya berikan ke teman-teman semua. Uh, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.